Apakah GBP/USD akan terkoreksi secara umum? Bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang berpotensi melakukan fase koreksi.